Halo semuanya, di video ini aku mau bahas cara yang pernah top pada masanya yaitu Izayoi dari Mondai Tachi Ga Isekai Karakuro So Desuyo anime-nya sendiri rilis pada musim winter 2013 Yap, salah satu pelopor Isekai juga pada saat itu Saya adalah seorang anak muda dengan kekuatan fisikis yang kuat atau biasa disebut dengan esper. mungkin karena itulah dia selalu bosan karena tidak ada yang bisa menantangnya sampai dia panggil ke dunia lain, dunia litter garden, oleh kuro usagi. di sana dia membantu noname sebuah komunitas yang dihancurkan oleh raja iblis. kurang lebih seperti itulah cerita izayoi di animenya. di video ini kita akan membahas semua detail tentang cara izayoi, tentang masa lalunya hingga kekuatannya. mari kita mulai. sebelum peristiwa cerita animenya, izayoi ditempatkan di panti Aswan dan seringkali juga dia, diadopsi oleh seseorang. Itu tidak berserang lama. Semua orang pernah mengadopsi Izayoi pasti langsung mengembalikan Izayoi ke panti lagi karena tidak kuat dengan kenakalan Izayoi. Akhirnya panti asuhan tersebut pun muak dengan kenakalan Izayoi. Dan mereka pun memakai cara yang sama dengan memindahkan Izayoi dari panti asuhan tersebut ke panti asuhan yang lainnya. Dan itu terus diulang. Izayoi yang saat itu masih kecil pun muak dan kesal dengan cara dia diperlakukan seperti bola yang dimandang selalu ditendang ke sana kemari karena muak terus diperlakukan seperti itu Isaiah pun berhasil menipu mereka dan mengambil seluruh uang dari beberapa panti tersebut dengan mengenakan uang yang ia dapatkan Isaiah memutuskan untuk menjadi host sebuah game tujuan dari game ini adalah menemukannya berdasarkan seperti petak umpet. Izayoi memberikan hadiah uang jika seseorang menemukannya sebelum batas waktu habis. Jika mereka gagal menemukannya, dia mungkin akan mengamuk karena dunia terlalu membosankan. Izayoi memainkan permainan ini untuk menemukan seorang yang selipar dengan dia. 3 menit sebelum waktu habis, seorang perempuan menghampiri Izayoi dan berhasil membuatnya mengaku kalah. Perempuan tersebut bernama Kanaria. Kanaria lalu mengusulkan game lain ke Izayoi. Jika Kanaria menang, Izayoi akan menjadi putranya. Dan jika Izayoi menang, Kanaria akan bermain dengan Izayoi selamanya dan menyediakan tempat untuk Izayoi. Dengan ini mereka berdua berkeliling dunia selama 2 tahun. Selama waktu ini, Izayoi belajar banyak hal dan menjadi ahli dalam mitologi. Dan selama waktu mengelilingi dunia, mereka mencoba mampir ke Air Terjun Ikhwusa. Isai sangat kecewa ketika mengetahui bahwa iblis Iguza tidak ada. Oh ya, ayat terjun Iguzar biasa disebut juga dengan sebutan Devil Fruit. Makanya Isai pikir mungkin ada iblis di situ. Lalu Kanaria memutuskan untuk bawa Isai ke desa terdekat untuk menunjukkannya pada dia bagaimana orang tinggal di sana dan juga ke bendungan terdekat mengajarnya tentang alkimia dunia modern. Isai sangat gembira ketika mendapat pengetahuan baru, saking gembiranya pada saat Izayoi tanpa sadar memukul bendungan tersebut dan akhirnya menghancurkan setengah bendungan dengan pukulan Mengakibatkan dia dan Kanaria melarikan diri dari negara tersebut Mereka pun melanjutkan berkeliling dunia sampai Kanaria membuat panti haswan untuk membantu anak-anak seperti Izayoi Ketika Kanaria jatuh sakit, Izayoi memutuskan untuk memenuhi salah satu keinginannya yaitu bersekolah di sekolah menengah Tahun setelah kematian Kanaria dia menerima surat dari langit dan telepon dari Organisasi Kediatraan Kenaria. Ini panti asuhan yang dibuat oleh Kanarya Telepon dari panti tersebut mengatakan bahwa ada wasiat tersisa untuk Izayoi Sampai di panti Izayoi bertemu dengan pengecara yang menyerahkan surat wasiat Kenaria sepadanya Membacanya dia terkejut saat mengetahui bahwa Kenaria memprediksi waktu dimana Izayoi akan membacanya dan akan menawarkan game baru jika Izayoi tidak dapat menemukan anak-anak panti yang lain dalam waktu tertentu, dia akan mengusir semua orang di panti tersebut. Izayoi pun membecahkan petunjuk dan menghadapi pengecara yang bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak. Pengecara itu memperkenalkan dirinya sebagai Baron Lacroix, seorang lau, kata untuk dewa dalam bahasa Haiti, yang menguasai kematian alias dewa kematian. Dia menantang Izayoi di dunia yang ada antara hidup dan mati, lawannya untuk membuat Izayoi jujur pada dirinya sendiri untuk melanjutkan ini pengacara tersebut mulai meruntuhkan area di sekitar mereka memberi Izaya tekanan untuk melepaskan kekuatannya secara maksimal atau mati hilang permainan dan semua anak kanti asuhan Izaya berhasil mengeluarkan sedikit kekuatan sejatinya dan memusnahkan minat dunia di sekitarnya Izaya pun terbangun dan melihat bahwa semua orang telah kembali dan Kanaria tahu dia akan mengalahkan Baron Kanaria mengatakan kepada Izaya di surat wasiat tersebut bahwa Isaiah akan dipanggil di, ke dunia mana pertempuran yang baru saja dia lawan adalah kejadian sehari-hari karena itu dia diberikan dua pilihan tetap di dunia menjalani kehidupan tanpa beban atau pergi ke pertempuran di dunia baru sendirian setelah beberapa pemikiran dia memilih untuk membuka surat itu cerita animenya pun dimulai itu adalah cerita Isaiah yang tidak tampilkan di animenya mari kita sekarang bahas skill-skill atau gift dan kemampuan yang Isaiah miliki. Satu, Kode Unknown tidak banyak diketahui tentang kemampuan GIP ini karena kartu GIP bagian dari LAPS tidak dapat mengatur kelarikan kemampuannya dan menamakannya kode Unknown meskipun demikian Isaiah tampaknya mengetahui kekuatannya dengan baik mampu mengukur apakah dia dapat mengalahkan lawan tersebut atau tidak Bro Usagi juga mengatakan bahwa GIP Isaiah ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan kemudian dengan pernyataan oleh Baron bahwa itu bahkan dapat menghancurkan bintang-bintang. Ini terbukti selama tempurannya dengan Algol dan Blackbeecher, di mana ia dengan mudah menangkis serangan mereka. Berkecepatan kosmik ketiga atau bahkan lebih dari kecepatan itu. Wah, supernatural strength adalah fungsi utama dari Give Izayoi karena memberinya kekuatan yang luar biasa. Izayoi menggunakan kekuatannya untuk melempar benda berkecepatan kosmik ketiga. Pelari di dinding dengan cara menekan dinding tersebut menekan kekuatannya sehingga memasukkan kakinya ke dalam dinding tersebut untuk berjalan di dinding. Dan bakal mengompes tombak Aetisya menjadi pola hanya dengan meninjunya. 3. Echan Perception Dengan persepsi yang ditingkatkan, Izayoi memiliki indera keenam yang luar biasa. 4. Supernatural Speed Kecepatannya dikatakan setara dengan Kuro yang disebut-sebut sebagai bagian dari spesies tercepat di liter Garden, bahkan bisa lebih cepat. 5. Supernatural Dolor Daya tahan Supernatural Izayu telah terbukti tahan lama, menjadi salah satu satunya dari tiga anak yang dipanggil di Iseka yang tidak membutuhkan gift perlindungan untuk bertahan dari pertarungan, dan melakukan serangan kuat tanpa terluka. 6. Supernatural Stamina Selama pertarungan dengan Azidaka, meskipun Izai menerima banyak luka dan karena itu stamina hampir habis, setelah bertarung dengan Hagnes, dia masih bisa bertarung dengan setiap tulang dan otot di tubuhnya hampir sepenuhnya terpotong dan hancur Izaya adalah orang pertama yang menahan Azidaka agar yang lain melarikan diri meskipun dia sudah diambang kematiannya 7. Supernatural Resistance Berdasarkan kemampuannya yang memungkinkan dia untuk meniadakan dan menghancurkan Gips seseorang Izaya memiliki ketahanan terhadap kekuatan supernatural power Aura Pilar Nama Aura Pilar hanya nama yang dibuat oleh para fans Dan karena skill ini belum dijelaskan secara detail mengenai namanya Aura Pilar adalah sebuah kekuatan yang berputar menciptakan potensi ringan Berbentuk pilar kecil yang kemudian membesar hingga mencapai ke angkasa Izayoi kemudian mengayunkannya ke musuhnya Ini adalah manifestasi sebenarnya dari kekuatan Izayoi untuk menghancurkan Ghib Kekuatannya bisa mengalahkan Deepin Spirit Menyiapkan semua bintang di langit dan memusnahkan segala sesuatu di dunia material 9. Sun San dari Leo Autoritas matahari ini dinyatakan sebagai kekuatan zodiac barat kelima, Leo Kekuatan Leo dirasai pada mitos hingga namanya, binatang luas yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh pedang Perlindungan ini diberikan kepada Izayoi dan berkatinya dengan pertahanan yang sama terhadap pedang sehingga memungkinkan Izayoi dengan aman menangkap tombak indra dan melemparnya kembali 10. Grass Brakelet Grass adalah gelang yang terbuat dari lumpur Gelang ini memberi pemiliknya kemampuan untuk berbicara dengan Griffin Grass adalah pemberian dari Sarah untuk Izayoi dan Interlake yaitu kemampuan bawaan Izayoi dari lahir yang membuatnya sangat cerdas. Izayoi telah membuat banyak rencana untuk membantu No dalam pertempuran dan perdagangan. Izayoi juga telah menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan dalam agama, dongeng, dan mitologi dengan mudah mengintip Identifikasi artefak tertentu. 12. Hand to Hand Combat. Pertikaian intelek, kemampuan ini juga telah Izaya dapatkan sebelum berada di Isekai dan terbukti di animenya, Izaya adalah pertarung yang sangat kompeten dan juga memiliki repek potensi yang luar biasa. Raja iblis saurian pernah berkata bahwa Izaya memiliki potensi untuk menjadi seniman bela diri berpengalaman dengan kaliannya itu. 13. BDE. Adalah alat eksletor darah dalam bentuk sarung tangan yang dibuat oleh Homura untuk mengeluarkan semua partikel bintang di dalam tubuh Zayoi. Dengan mendirakan Operate with Another Crown, Zayoi dapat mengubah diri menjadi tubuh astral dan mampu memanipulasi definisi 1 detik tanpa batas. Sehingga mungkinkan dia untuk berlari pada kecepatan kosmik ke-6 dengan santai. 14. Brahmastra Replika adalah tombak kemenangan mutlak yang awalnya milik Kuro Uzagi yang diberikan oleh Aisha Kuten sekarang kepada Isai bersama dengan beberapa bagian dari dewanya untuk berpartisipasi dalam perang otoritas matahari Master replika mampu melepaskan energi dalam jumlah tak terbatas ia menggunakan takdir kemenangan sebagai gift dan dapat melampaui setiap konsep untuk mengalahkan musuh setiap pasukan. oleh karena itu diperlukan untuk menolaknya bukanlah karena dia yang dapat menolak takdir melainkan karena yang tidak dapat ditembus atau kemampuan untuk menahan panas yang tak atas. itu aja skill untuk izayo yang baru gue ketahui memang untuk skill izayo gak sebanyak mc isekai pada umumnya tapi dari segi fungsi itu skill satu aja mampu kayak yang ngancur dunia mana menurut lo, bakal menang gak izayo kalau lawan saya saitama atau mulut? Bakasih pendapat lo di bawah oke kita lanjut lagi Trivia-trivia tentang karakter Izayoi 1. Alasan Izayoi selalu menggunakan handphone karena janji dia kepada Homura 2. Toru Tatsunako, kreator modai Taichi, mengatakan bahwa Maki-maki Izayoi pada awalnya salah satu karakter utama wanita dalam karya tulis lainnya berjudul Ecopision 3. Izayoi berasal dari Trimden sekitar 2010-2019 nama asli izayoi adalah saigo izayoi nah itu aja pembahasan gue mengenai detail cara skamaki izayoi kalau ada yang kurang atau yang salah bisa langsung komen aja di bawah karena jujur gue nggak baca novelnya, kurang animenya doang jadi kemungkinan salah pasti banyak untuk yang suka pembahasan kayak gini langsung subscribe aja di bawah dan komen karakter apa yang mau gue bahas selanjutnya terima kasih untuk yang udah nonton dan sayonara semuanya